Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers, dan Leslar Lovers dimanapun anda berada Kembali lagi di FATV hadir untuk memberikan informasi terbaru dan pastinya kabar baik dari Lesti dan Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa para sahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini makin dibikin bangga banget ya dengan sosok Lesti. Ternyata di tahun 2015, Bunda Lesti Gejora pernah menciptakan lagu untuk Kak Marjin Masya Allah, ciptaan Lesti Gejora dinyanyikan oleh. Ibunda dari Guzel, luar biasa, Kak. Margin aja, persahabatnya masih unyu-unyu banget, ya. Masya Allah, semakin bangga dengan sosok Lesti. Mudah-mudahan terus berkarya dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya. Kita selalu mensupport apapun itu mengenai karya persahabatnya. Doakan semoga Lesti Kejora bisa tampil kembali. Mudah-mudahan Lesti Kejora selalu bisa memberikan bahagia pastinya untuk kita semuanya dan untuk berikutnya persahabat kita lihat juga judukan vitamin di pagi hari ini, Masya Allah banget ya baru diposting, potret baby L bersama kak Sania, ini luar biasa banget persahabat ya, lucunya abang Fatih yang lagi tentunya bareng kak Sania aduh ekspresi abang L persahabatnya mau ngerau wajahnya kak Sania, aduh Masya Allah, pokoknya happy banget melihat postingan ini. Masya Allah, alhamdulillah dapat vitamin persahabatnya. walaupun momen liburan di Bali kita selalu bahagia. Kita lihat persahabatnya, ya, kalimat caption yang dituliskan oleh akun Fatihnya Leslar. Masya Allah, alhamdulillah dapat vitamin LED post, katanya tuh ya luar biasa. Kita selalu bangga dan kagum dengan sesak Leslar yang selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kemudian, bersahabat disimak juga. Informasi untuk warga Konoha diingatkan kembali tak bosan-bosannya untuk mengingatkan untuk selalu menginformasikan persahabatnya bahwa Lestia Gejiora masuk di kategori juri terfavorit dalam ajang di Akademi 5 Social Media Award persahabat. Bunda Lesti masuk di kategori juri terfavorit Kita dukung, bismillah bersahabat Mudah-mudahan Lesti bisa memborong piala penghargaan Karena untuk periode voting itu sampai tanggal 2 Desember hari Jumat Jadi jangan sampai lengah, jangan sampai kendor semangatnya Buktikan kekompakan dan kesulitan kita semuanya Info ini juga kita tentunya bersahabat Dapatkan dari official Lesti Lovers Indonesia Yang menghimbau untuk warga Konoha Jangan lupa Dukung Lesti Kejora di Ajang The Academy 5 Social Media Award 2022 Untuk berikutnya persahabat kita, intip fashionnya Bunda Lesti Tidak lama banget ya, enggak tentunya ngintip fashionnya Bunda L, outfitnya Bunda L Luar biasa dimulai dari gaun persahabat ya Ini saat menghadiri acara ke... Seskia sungkar persahabat ya, Kita lihat tuh, untuk baju yang dipakai oleh Bunda Lesti Itu dibanderol Rp. 559.000 Dan untuk kerudungnya Rp. 255.000 Masya Allah, berkat selalu ya Untuk Bunda El Mudah-mudahan selalu diberikan Kesehatan Selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan Doa terbaik selalu untukmu Dari kami pastinya Leslar Lovers Kemudian juga persahabat kita lihat juga ini ada video lama saat persahabat, ya, Bapak Bilar. Ini berkolaborasi langsung dengan Rudi Salim. Ini video lama persahabat, ya, tapi di sini kita berharap banget. Leslar Entertainment bangkit dengan tim yang solid. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan LA bisa memberikan kebahagiaan setiap harinya untuk kita semuanya. Kita simak juga di kalimat beberapa tanggapan komentar. Di sini banyak sekali tanggapan yang sangat positif. Di antaranya dari akun Yeni Devri mengatakan, Semoga Leslar bangkit dengan tim yang solid, amanah, jujur, dan makin sukses buat LE. Makin mendunia. Sukses dalam segala hal. Amin. Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Al-Khalifi Bilfaki. Masya Allah, Bismillah, semangat baru Leslar. Leslar bangkit. Makin sukses, makin bahagia, dan sehat-sehat. Amin ya Allah. Luar biasa. Begitu banyak doa, support, dan dukungan yang diberikan. Kita berharap banget Leslar Entertainment bisa bangkit kembali dengan wajah yang baru dengan semangat yang baru pastinya kita masih menunggu cedukan hingga kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana bersahabat terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Miller ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh